Selamat datang di channel Jagur Travel. Kali ini Jagur Travel akan mereview sebuah objek wisata yang ada di Yogyakarta tepatnya di Kabupaten Gunung Kidul, yaitu Pantai Mbuluk. Kabupaten Gunung Kidul memang tidak pernah kehabisan wisata pantai. Dalam setahun terakhir ada satu pantai baru yang menarik perhatian yaitu Pantai Mbuluk. Masih berada satu lokasi dengan Pantai Ngerawe yang populer dengan tamannya. Keduanya hanya terpisahkan oleh batu besar yang berada di sebelah timur pantai. Dibandingkan pantai lain di Gunung Kidul, Pantai Buluk ini tidak terlalu besar, area pantainya berpagar Bukit Kares melengkung, dan membentuk huruf U. Yang unik di atas perbukitan tersebut ada banyak penginapan, dengan arsitektur tradisional. Penginapan tersebut berdiri kokoh mengikuti kontur perbukitan Kares. Hal itu mengingatkan pesona pantai yang ada di Bali, atau Lombok. Tempatnya masih relatif sepi, sehingga bisa jadi alternatif lokasi bulan madu. Bagi wisatawan yang berkunjung ke pantai, akan dikenai biaya masuk. Harga tiketnya sangat murah meriah. Satu tiket bisa untuk masuk ke pantai-pantai lain yang berada satu garis. Jadi cukup sekali bayar, sudah bisa untuk berkunjung juga ke pantai Ngrawe. Pantai Baron, Pantai Kukup, Pantai Drini, Pantai Sepanjang, dan Pantai Indrayanti. Tiket masuk Rp10.000, parkir motor Rp2.000, mobil Rp5.000. Untuk jam operasionalnya sendiri, Pantai Buluk selalu buka selama 24 jam. Jadi wisatawan tidak perlu bingung, menentukan waktu untuk berkunjung. Namun idealnya wisatawan biasa datang ketika siang, atau sore hari saat cuaca cerah. Pemandangan berbeda akan menyambut wisatawan yang datang ke Pantai buluk Pantai yang mungil dan terlihat masih alami, menciptakan kesan seperti private beach. Kawasannya berpagar bukit kares memanjang, dengan banyak pohon pandan di tepiannya. Di atas bukit tampak beberapa penginapan, dengan gaya tradisional terlihat begitu cantik. Bagi yang sedang mencari lokasi berbulan madu, Pantai buluk bisa jadi pilihan. Nuansa sepi dan asri menjadi tempat yang pas untuk menghabiskan waktu bersama yang tersayang. Area pantai juga sangat bersih dan bebas sampah. Pasir putih dengan ombak besar, khas pantai selatan terlihat begitu indah. Pantai ini memang sangat cocok sebagai tempat bersantai dan memanjakan mata. Pemandangan pantai khas Gunung Kidul begitu terasa. Hamparan pasir putih berpadu dengan lautan biru, Terlihat begitu memesona. Tak hanya pasir putih area tepi pantai juga, memiliki batuan kerikil putih yang menjadi salah satu ciri khas pantai ini. Di tepiannya barisan pohon pandan, yang melambai-lambai menambah kesan asri dari pantai ini. Wisatawan bisa duduk di bawah pohon pandan, sembari menikmati hempasan ombak. Untuk menikmati keindahan pantai buluk terdapat dua pilihan, bisa duduk di tepi pantai atau menikmati dari atas perbukitan. Yang membedakan pantai ini dengan pantai lainnya, di Gunung Kidul adalah adanya penginapan di atas bukit. Penginapan berjajar mengikuti kontur garis dari perbukitan Kares. Dengan konsep bangunannya yang mengusung gaya tradisional Jawa. Bangunan serupa rumah joglo, sangat estetik terlihat dari kejauhan. Wisatawan bisa menginap dengan harga yang terjangkau. Selain fasilitas ruang yang nyaman, wisatawan akan mendapat sajian, makanan yang juga alat tradisional. Nasi rames, dengan lauk tahu tempe menjadi andalan. Semakin menarik dengan penyajiannya, yang terbungkus daun jati. Bungkus daun jati dianggap mampu membuat aroma, dan rasa masakan jadi lebih nikmat. Karena berada di ketinggian wisatawan juga, disuguhi pemandangan pantai yang menakjubkan tak hanya Pantai Buluk, pesona Pantai Ngrawe pun juga terlihat dari atas bukit. Menikmati momen sunrise maupun sunset di depan teras penginapan pastinya sangat menyenangkan. Apalagi dengan ditemani secangkir kopi atau teh. Layaknya pantai selatan Jawa, Pantai Buluk juga sangat asyik sebagai tujuan untuk bermain air. Ombak besar yang bergulung-gulung sangat menggoda untuk segera menceburkan diri ke dalamnya. Idealnya untuk bermain air di pantai ini, harus menunggu saat pasang. Pasalnya ketika surut, air tidak sampai ke area bibir pantai, yang berpasir halus. Sebagai gantinya apabila air sedang surut, wisatawan bisa mencari ikan di kawasan bebatuan karang. Ketika surut akan terlihat bebatuan karang, yang indah dengan beragam biota laut di dalamnya. Wisatawan bisa menemukan beragam ikan kecil warna-warni di lubang-lubang karang. Ada juga hewan kecil lainnya seperti kepiting, udang dan undur-undur laut. Pantai ini juga memiliki beberapa lokasi foto yang unik dan estetik. Salah satu yang jadi pusat perhatian adalah jembatan yang berada di sisi tebing. Jembatan kayu tersebut menghubungkan antara Pantai buluk dengan Pantai ngerawe. Menariknya jembatan tersebut berada di area bibir pantai. Sehingga ketika air pasang, percikan ombak akan menyentuh area jembatan. Momen-momen seperti itu dapat menghasilkan foto yang cantik dan berbeda. Tempat wisata ini juga sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Tersedia area parkir yang luas, toilet dan kamar mandi, gazeba, warung kuliner, penginapan hingga musola. Ada juga pusat oleh-oleh yang menyediakan sajian khas pesisir Gunung Kidul, seperti undur-undur goreng hingga udang goreng. Pantai ini beralamat di Rejosari, Kemadang, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Berjarak sekitar 23 km dari pusat kota Gunung Kidul, memakan waktu kurang lebih satu jam berkendara. Itulah tadi ulasan lengkap mengenai Pantai buluk di Gunung Kidul, Yogyakarta. Cari referensi tempat wisata yang instagramable, dan tenang, maka pantai inilah jawabannya. Tak perlu ragu lagi untuk segera meluncur ke pantai ini, karena daya tarik yang membuat Anda betah berlama-lama di sana. Bantu kami dengan cara like dan subscribe channel Jagur Travel agar maju dan berkembang dan bagikan ke teman-teman yang lainnya.